terbaru terupdate dan terhangat sekitar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentunya malam ini adalah malam bahagia untuk seluruh fans Leslar lover seluruh dunia Saya sahabat ya tentunya bahagia kebahagiaan yang kita dapatkan langsung dari Lesti dan Rizky Bilad keunggang pertama kita lihat persahabat, ini ada versi jelasnya persahabat ya Versi Zul tentunya cidukan vitamin manja di malam minggu di kota Bandung Sungguh membuat kita bahagia pelukan dari pasangan suami istri Lesti dan Rizky Bilar Kita kasihan sama yang motonya persahabat ya du Pastinya baper abis nih Bang Fali Akbar Melihat keromantisan, kekiutan dari idola kita Tentu dan postingan tersebut persahabat bayang sekali komentar dan tanggapan dari para fans yakni dari akun Instagram Rimah Gus mengatakan dalam kolom komentar malam minggu kita berpelukan <Gülah> Cute banget persahabat ya doakan selalu untuk Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Berikutnya kita lihat para Ada unggahan spesial juga yang kita dapatkan Tentunya ketika sampai di tempat lokasi acara Ngunduh Mantu Kakak Bilar langsung dikawal Persahabat ya oleh tentunya polisi nih, Masya Allah Pak Pol kita lihat juga Ini adalah tentunya polisi garis keras leslar ya Sampai video ini Cute banget persahabat ya Pasangan suami istri Lesyansky Bilar ini mampu tentunya membuat Pak Polisi juga ikut ngefans persahabat ya luar biasa mudah-mudahan bahagia selalu dan kita doakan untuk acara besok semoga dilancarkan dan mudah-mudahan semoga disukseskan Amin. ya robbal alamin. Dan untuk ya, postingan ini dari post kembali oleh akun sahabat Leslar Taiwan. Ada kalimat caption yang dituliskan. Cihui, ada pengantin baru nih. Tuh persahabat ya, ada manten baru. Baru datang ke lokasi acara persahabat ya. Dan kita lihat juga banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans yang sangat positif. Dari akun Ian Unscore 92 mengatakan semoga acaranya besok lancar. Amin. Dan berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Leslar Love Destiny mengatakan Salvo ama Leslar cabang Pak Pol katanya tuh Masya Allah memang luar biasa bangga sahabat ya dukungan Sampai ke bapak polisi aja mensupport mengidolakan Lesti dan Rizky Pilar. Keunggah berikutnya kita lihat juga Ini judukan manjo yang kita dapatkan diunggah di akun Instagramnya Kak Nova Masya Allah luar biasa persahabat ya Di match yang makin aur-auran dari pengantin baru Lesti dan Rizky Bilar Terlihat persahabat ya luar biasa ganteng dan cantik Satu mobil berdua memakai mobil mewah yang luar biasa membuat image dari Lesti dan Pilar Tentunya semakin wow Luar biasa Persahabatnya mudah-mudahan bahagia Dan selalu diberikan Tentunya kesuksesan Untuk semua acara yang ada Lesti dan Rizky Pilar Berikutnya juga kita lihat di sini ada momen spesial yang tentunya nggak bisa move on persahabat ya di vlog kakak Rizky Pilar. Tentunya momen sweet, momen cute juga ditunjukkan, diberikan dari mereka berdua untuk kita semua persahabat ya. Aduh, Mak -ma Leslar pastinya bahagia banget persahabat ya melihat dua bucin kesayangan pastinya. Merasa bangga dan bahagia selalu mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar Dan selanjutnya juga para sahabat kita lihat Ada sebuah unggahan dari Indosiar Para sahabat ya yang mana memposting sebuah postingan foto deretan tamu undangan yang datang ke acara pernikahan Lesti dan Bilar Mereka yang hadir dan mendoakan Leslar Tuh para sahabat ya kita lihat Ada Tentunya Ibu Harsiwi Ahmad yang pertama nih Masya Allah dukungan dari Ibu Harsiwi selalu tentunya yang terbaik untuk Dede Lesi dan kakak Pilar Doa terbaik juga diberikan oleh Ibu Harsiwi persahabat ya Dan berikutnya kita lihat juga ada Bunda Inul yang selalu memberikan doa terbaik juga untuk anak-anak tercinta yakni Dede OST dan kakak Rizky Pilar hingga tentunya bunda inul pengen cepat-cepat punya cucu dari leslar para sahabat ya masya allah doakan yang terbaik saja mudah-mudahan dari lesti dan kak rizky biran mendapatkan leslar junior amin dan berikutnya kita lihat juga para sahabat di sini ada tamu spesial juga ada papa Vildan dan tentunya teh ocha ya masya allah doa baik juga diberikan oleh papa filan untuk daniel lesti dan teh ocha pun memberikan selamat dan tentunya di acara pernikahan juga teh ocha menyumbangkan satu buah lagu persabat ya untuk leslar dan selanjutnya kita lihat ada rara lida dan selvi Lida persahabat ya Masya Allah dua wanita ini juga tentunya paling dekat juga dengan Dede Alasti yang selalu memberikan tentunya doa yang terbaik juga untuk pasangan pengantin baru Lesti Bilar Berikutnya kita lihat ada Bang Putra Siregar dan Adiska ini juga adalah orang terdekat dari kakak Rizky Bilar Selalu memberikan tentunya doa-doa baik dan tentunya memberikan inspirasi juga untuk kakak Bilar pasapad, ya Mudah-mudahan saja selalu menjadi tentunya orang-orang baik Yang selalu mendoakan Lesti dan Rizki Bilar Berikutnya kita juga mendapatkan info dari ANTV Kembali menginfokan, mengingatkan Untuk hajatan sukses Leslar hari Minggu Jangan sampai lupa Jam 10.30 kita akan menyaksikan bersama-sama Acara Ngunduh Mantu yang tentunya akan dihadirkan Di ANTV Bersahabat ya Acara besok bakal dibagi Tiga sesi acara yang pertama Adalah acara Manjalang ke Rumah Mintuwo, Yang kedua adalah Acara Ngunduh Mantu Yang akan hadir jam 13.30 Dan acara yang ketiga Menuju Cinta Abadi Itu akan diadakan jam 20.00 Waktu Indonesia Barat Jangan sampai ketinggalan Tentunya siapkan